pesado, Jack. E o tema é respeito Kan gua, kan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi di channel si Oke, pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau buat konten mabar global. Hmm, kalau main sekuat kayaknya udah biasa ya kan? Banyak yang bikin konten mabar global gitu Yang sekuat-sekuat gitu cuy Yuk kita cobain mabar duo random aja ya kan Seru nih kayaknya Siapa tahu kita dapet temen cewek ya kan Yuk lah, yuk kita gas aja lah duo random <tos> Oke kita udah masuk di gamenya nih cuy Mana nih teman gua nih Kok belum nongol-nongol nih Mungkin lagi nge -lag kali ya Nge-lag mungkin ini nge ini nge jaringan telkomsel macintai. Karena jaringan di beda tempat gitu Beda cuy Tadi di pulau tunggu itu ada loh Mana nih Ah udah kita gas aja ya kan kita kepik aja cuy, nggak tahu lah oh ya. teman kita. Di, aduh, kebalik pula. Ini layar ya kan? Sorry cuy, sorry sorry sorry. Oke. Okay. Wadah oh, berapa orang nih? Satu satu, sama dua, dua dua, sama ada satu dua dua tim nih kayaknya nih. Aduh bentar kita bakar-bakar asap dulu cuy biar enak kali gitu kan oke aduh gedung nggak tuh Oh rezeki anak soleh cuy dapat SG di awal loh Garena I love you Wih, lagi war di sana bentar Bang aku looting looting dulu ya kan Santai aja Bang Santai gitu Wah teman kita beneran DC cuy Ditinggal solo versus duo nih Nggak apa-apa lah Yuk sekui aja ya kan Emang gini nih Kalau perasaan nih Jangan pakai perasaan cuy Kalau tiba-tiba dia hilang ya kan Udah Udah Sakitnya itu dimana-mana cuy Waduh lah apa sih Jangan bucin tolong Tolong Oke yuk kita coba deketin cuy Oh mereka warnya di rumah perpustakaan nih Yuk skui skui, skui. Wih rata tuh yang satu Boleh boleh nih Diratain sama siapa tadi tuh Pakai Thompson dia Lah mana apa lo ngeliatin gue emang gue tipi? Oh, itu itu itu itu itu. Seliwar seliwar aja, Bang. <tuk> tuh, dia tahu kita atau looting dia tuh. Oh, kayaknya looting cuy. Bentar, kita supres ya kan? Nah, ini ini nembak apa nembak dinding dong. Tolong lah tuh, sorry cuy. Nembak dinding tadi tuh. Hello, bagi sopan ngamai. No, no, no, no. lah ini ini udah sih udah sih nani eh ada orang lagi cuy ay, ay, ay. lah, ay, lah. Ay, ah, aduh kayaknya nggak dapat senjata dia tuh waduh waduh <laughs> kasihan amat gitu <tuk> weh boleh juga nih dia lootingannya nih kaya loh dia Waduh, di awal-awal kita udah punya glue wall 8 loh. Bisa nih bikin kontrakan nih cuy. Ini tuh orang-orang ini kemana sih? Di kota tua nggak ada. Coba kita lihat di Pocino no ada nggak ya orang di sini ya? Sepi amat gitu loh, bermuda kok. Kayak kuburan gini cuy. Gak tahu lagi dan ini match apa anji? Eh ada orang pakai mobil nih, bang turun bang, pagu hantam yo bang, baku hantam bang. Ih abang lewat lewat doang loh. Ah tungguinnya. Ah. Berhasil lolos dia, cuy Bang, balik lagi lah, bang Yuk, bangku hantam, bang Alah, si abang ini, loh Ada karauto AIM tadi, cuy Gak usah lah, kita pakai SM-8 aja lah Bener-bener, eh, loh Si abang gak, gak mau balik lagi, loh Wah Terus aku buat apa nih, looting, bang Kalau gak, baku hantam, ya kan Wih, ada orang, cuy Di atas, cuy, lagi war, itu yuk yuk kita majuin cuy kita flangin lewat kanan ya kan dia kayaknya udah menang atau gimana tuh tadi ya atau belum yuk kita deketin cuy ayo drone kasih tahu drone nah gitu bagus kerja bagus nah, disutet kau ya otw bang oh digluolin Dah, mana kok nggak ada? Dah ini ada nih, di radar. Oh ini, ya. dim, dim. ah kawan, dikocek-kocel loh. Mana lagi nih? Tadi perasaan dia lagi huwer. Yuk kita cek air drop dulu cuy, siapa tahu ada ves gitu atau apalah. Eh ada orang cuy. <tik> Waduh. Dia di airdrop tuh. Ayo sini sini, sini. Ya kelamaan lah, kita maju aja cuy. Nih, tempe penyet. Oh no. Eh, pelontar dia. Ah. <laughs> Mau jam shot kena granat gitu kan. Tolong gitu loh. Aduh, si abang ini aduh. Tadi perasaan dia pakai pelontar, cuy. Kita lihat pelurunya masih berapa? ya Kok masih dua nih? Kita pakai pelontar aja kali ya, atau pakai shotgun aja ya? Udahlah kita pakai shotgun aja, cuy. Tapi pelurunya kita bawa, cuy. Biar nggak dipakai orang ya kan? Aja. Wih ada mobil monster cuy Aduh Aku ah. Ah. Ah, kejar kau bang Aku kejar kau ya Mana kau Wih ada mobil lagi cuy Ini temennya atau Sekuat beda lagi nih Oh ini nih nih Aduh abang abang Abang, oh itu temennya berarti cuy. Bentar-bentar kita end dulu nih, biar nggak direpep cuy. Mana lagi tadi temennya atau temennya yang luar di bawah tadi nih? Kayaknya iya cuy, di bawah ini temennya lah. Ini mobilnya nih, terus dia ngekill atau dikill nih. Masalahnya nih. Gila, tinggal lima orang dong. Zona segede gini, baru kelimaku, cuy. Mana tadi si Abang nih? Ah ah ya ah, ah, songong kau ya? Di mana kau bang? Di mana? Nembak lagi, nembak lagi, nembak lagi. Kita hancurin aja nih mobilnya cuy. Ah. Lah? Bom. Udah di kanan si Abang. Pakai cheat ngebling dia nih cuy. Wih, belakangnya ada orang lagi tuh. Nih, tempe penyet. Ah. Wih, sakit juga dia. Pakai apa dia? Bah, bang, jangan kabur, Bang. Aduh, si Abang kabur, cuy. Eh, lagi war nih di sini. Ah uh, kau ya mana lagi Oh berarti dia itu menang terus mati gitu weh ada orang lagi di bawah lagi war yuk sekui sekui sekui Bang kalau war itu ikut Bang itulah kabar-kabarlah aduh Oh, kau akhirnya, ya coba kita cek, cuy. Ini isi airdropnya apa ya? Wow, uh pelontar. Oke lah, oke lah. Kita pakai aja, cuy. Mubazir ya? Kan mubazir. Oh, ini nih, anjir, depan mata dong eh enggak kena aduh Aduh kejauhan Aduh Aduh ah sini Bang sini Bang kejauhan lagi enggak tuh demiknya cuma 36 cuy astaga, astaga tolonglah ini udah sih Bentar, bentar cuy, bentar Kita cari SG dulu cuy Atau apalah senjata jarak dekat ya kan Jangan sampai gak buah nih cuy Gara-gara satu orang aja Bentar, kita cek Ui. Udah sih, rezeki anak soleh cuy Kita dapat pelontar lagi gak tuh Yuk, mana tadi, mana, mana bang Aku ada pelontar lagi nih bang Mana sih abang tadi cuy Oh itu tuh, tuh, tuh di pohon dia aduh gak copot dong tuh makan tuh aduh kelebihan cuy lah eh, kau ya kalau bapak gue yang main turun jadi bounty main main kau ya orang pro nih <laughs> oke okay lah kita berhasil buyakil kill 8 apa-apa lah ya, cuy oke okay lah Bruh. lah ini kok level 3 lah ini kok gold cuy kok berbintang cuy wah udah sih kalau sampai video ini dilihat sama top global cuy yang ranknya itu udah master terus Bintang berapa? 5 atau tiga, gitu kan? Atau Grand Master Bintang berapa, gitu nangis cuy. Lihat ini, cuy, masa gold ada bintangnya 5 lagi, gak tuh? <laughs> Oke okay lah, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tuh lihat, cuy, bahwa pangkat gold itu juga bisa berbintang, cuy. Gak hanya master dan grand master, cuy ya udah ya gua adisi tutup cabut dulu see you on the next video bye bye Fuck it.